Teman saya juga merasakan hal yang sama seperti orang-orang yang merasakan karomah atau kewalian Kiai Nawawi Sidogiri. Teman saya ini dulu ketika di pondok sekitar 3 tahun yang lalu sebelum Kiai wafat. Nah, teman saya ini ditakdirkan bisa sowan ke dalamnya Kiai Nawawi bersama salah satu temannya. Tujuannya ya untuk sowan, ya. Begitu lama, katanya. Begitu lama kami menunggu kehadiran beliau, ya. Sampai sekitar duhur, ya. Katanya, saya sebagai santri biasa mencoba menjaga hati. Semakin lama, semakin lama, tidak habis pikir, ya. Kenapa hati jelek saya, malah berkata, ya. Kemerentak di hatinya. Kalau Kiai memang wali, Genawawi pasti keluar. Gitu. Subhanallah katanya teman itu. Tak sampai 10 detik beliau langsung keluar dan melihat ke arah saya. Wuh, oh, langsung merinding saya katanya. Hati jelek saya tidak berhenti di situ dengan lancang berkata katanya. Mungkin barusan hanya kebetulan saja, kata teman Saya coba lagi. Ya, saya coba lagi ya. Kalau Kiai memang benar-benar wali, pasti keluar lagi gitu katanya. Subhanallah. Ya. Saya merinding yang kedua kalinya katanya karena Kyai langsung keluar setelah hati saya bilang demikian gitu katanya. Ya Allah. Dan ibunya santri ini, ya, teman saya ini dulu adalah salah satu hadam dari ibunya Kyai Nawawi. Nah, saya juga pernah cerita dahulu beliau katanya tentang um, apa kiai Nawawi ya. katanya begini ya. Aku iki waro nang tujuan tamu-tamu senang umah ya, Katanya Jadi kiai Nawawi sudah tahu semua orang-orang tujuan dan maksudnya apa ke dalamnya atau sowan itu katanya ya, Makanya Masya Allah ya, banyak kisah-kisah menceritakan bahwasanya beliau itu mukha Kemudian cerita lagi Ini sekitar enam tahun silam katanya Katanya saya juga ditakdirkan sowan setelah haul Pada waktu itu selesai kiai menemui tamu-tamu di dalamnya Kefu'at Kefu'at binur Hasan Di dekat jalan pertigaan daerah Ih sana. Loh. ketika temen ini sowan kepada beliau kinawawi di tengah-tengah obrolan beliau itu dahuh seperti ini katanya Le kepingin ketekan hajat mau mojo fatihah Neng makamnya Sunan ampel pink satu ya. hajat opoai pasti di kecuali siji gitu katanya Kinawawi. Jadi kalau pengen hajat apa-apa ya baca Fatihah 100 kali di makbaro atau makamnya Sunan Ampel. Ya. 100 kali semua hajatnya pasti terkabul kecuali satu. Ya. Kemudian tamu-tamu itu tanya pada Yai Nawawi. Nopo Yai? Apa Yai? Ya, kecuali satu. Mikirin jawabnya apa? Rabi loro kata. <laughs> Jadi semua hajat itu pasti terkabul kecuali satu. Kalau minta istri dua ya. Ya salah satu oh, apa guyonan kiai nawawi juga jadi beliau jawaban beliau ini lantas diikuti senyum dan gelak tawa tamu tamu waktu itu jadi ikut ketawa semua termasuk salah satu teman saya ini di pondok ya masya allah mudah mudahan dapat barokahnya al, al kiai ahmad nawawi bin abdul jalil bin fadil amin amin